Wah guys, kita dapat apaan nih? Kita mau lihat. Yuk kita periksa. Kita dapat apaan nih? Wow, kita dapat seekor katak guys. Mau dengar suaranya tidak? Nih, kakak mau pijit-pijit badannya dulu. Wah, suaranya seperti itu guys. Yuk, kita ambil. Kita masukin ke wadah guys. Yuhuy jumpa lagi mainannya yuk cari lagi hari ini kakak mencari mainannya di siang hari tapi ini kakak berburu mainan ya guys wadidaw mana nih mainannya wah ada yang tertawa nih dia tertawa menatap kita Wah, kita dapat bintang laut, guys. Seru sekali! Apakah dia juga berbunyi seperti katak yang tadi? Yuk, kita periksa. Kok suaranya seperti itu? Wadidaw, sepertinya dia hanya pandai. Senyum saja. Yuk, masukin ke wadah lagi. Nah, kita sudah dapat dua nih, berburu mainan. Pastinya di channel to, di channel Toys of Mainan ya Jangan lupa like dan subscribe Tuh kakak dapat lagi Yuk kita lihat Wah, kua, kua. Wadidaw mantul-mantul nih Dapat ikan hias biru Lihat nih Kakak dapat ikan hias biru Seperti warna Wadah kakak nih Ikan hias biru campur Abu-abu dan si katak orange pastinya, dan ini si bintang laut. Tingin-tingin -ting. warnanya orange juga, berburu lagi. Let's go! Mana nih mainannya? Wah, dapat lagi nih, guys! Wow, so amazing, guys! Kita dapat ikan hias warna merah muda dan hijau kakak masukin ke wadah lagi, wah mainan kita sudah dapat empat, berburu lagi bersama kakak, wah dapat lagi, wah kita dapat banyak hari ini lihat nih, nih dapat ikan hias kuning dan merah, ada hitamnya juga masukin ke wadah, dan yang ini, wow kita dapat belut, ikan belut ini warnanya hijau dan putih masukin ke wadah lagi wadidaw kita dapat lobster dan gurita nih teman-teman dapat gurita kita simpan juga ini gurita juga dan ini lobster nih wah mantul-mantul nih kita dapat banyak hari ini tuh berburu kita banyak kan Mana lagi ya tadi ini Wadidaw Mantul sekali mainan ini Nanti kita bawa pulang ya Tuh ada lagi Kita dapat ikan hias lagi Warnanya hitam Biru dan juga putih Matanya warna oris nih Masukin ke wadah ya guys Kita berburu lagi kita harus semangat berburunya supaya kita dapat yang lebih banyak mana nih mainannya ini mah rumput wow dapat lagi guys kita dapat ikan hias lagi warnanya hijau dan ungu kita masukin ke wadah tuh ada lagi yang kelihatan warnanya orange masukin ke wadah lagi wah kita sudah dapat lumayan banyak nih. Nanti kita bawa pulang ya. Kita bermain di rumah lagi. Yuk cari mainan lagi. Mana ya mainannya? Kok sepertinya aku tidak melihatnya? Wah, apaan tuh warna kuning? Yuk kita lihat lebih dekat. Wah, mantul-mantul. Kita dapat ikan hias cantik lagi. Kita dapat warna kuning dan juga hijau nih teman-teman. Masukin ke wadah. Wah lihat kan mainan kakak banyak sekali. Berburu lagi ya. Mana nih mainannya? Wah, wow, sepertinya kita dapat sesuatu lagi di sini. Apa ini? Wadidaw. Kita dapat buaya mainan nih. Mau dengar suaranya tidak? Kita pijit-pijit juga ya badannya. Wah, suaranya kurang lebih seperti itu ya. Yuk, kita masukin ke wadah. Kita harus kumpul yang lebih banyak soalnya kita mau bawa pulang nanti. Berburu hari ini lebih seru dan pastinya menyenangkan. Cari mainan lagi. Mana nih? mainannya. Wah, teman-teman lihat enggak tuh? Sepertinya aku mendapatkan mainan lagi. Wah, kita bertemu ikan pari hitam nih. Masukin ke wadah aja. Dan pastinya sih kalau kalomang putih dan biru. Aduh, kalau kalomangnya jatuh. Aduh, mana sih? Masukin ke wadah juga. Dan ini, wah kita dapat bintang laut hijau. Ada lagi nih. Wow, kita dapat ikan lumba-lumba. Lumba-lumbanya lumba warna coklat. Masukin ke wadah, lihat nih, mainan kakak sudah banyak, kan? Kita cari lagi ya. Mana nih mainannya? yang terciduk yuk kita lihat kita dapat gurita nih ini gurita orange masukin ke wadah aja wah teman-teman lihat gak tuh kita dapat ikan hias kuning hias kuning campur hitam ada putihnya juga masukin ke wadah lagi mau wow, wow. mainan kita sudah banyak dan yang ini pastinya wah ini ikan paus nih ini ikan paus terbesar nih teman-teman masukin ke wadah lagi ya dan yang ini kita dapat ikan hias biru lagi wah ternyata hari ini kita panen banyak ikan hias nih wow sangat seru sekali teman-teman masih mau berburu mainan bersama kakak yuk kita berburu lagi pastinya lebih seru pokoknya kita harus kumpulin lebih banyak nih teman-teman kita mau bawa pulang kita mau mainin nanti di rumah cari mainannya harus lebih semangat. Wow! Ada yang hampir kelewatan nih. Lihat. Wah, kita dapat bintang laut merah nih, teman-teman. Masukin ke wadah aja. Tuh, berapa, sudah berapa banyak macam nih mainan Kakak yang dapat hari ini. Pasti seru-seru, mantul-mantul kan? Wow, keciduk lagi nih. Ini kenapa nih, teman-teman? Ada yang tahu enggak? Ini ikan Nemo. Mau dengar suaranya? Wah, sepertinya dia ketelan air. Wadidaw. Masukin ke wadah aja ya. Nanti kita bermain di rumah bersama teman-teman. Mana lagi ya? Mainannya. Mana ya mainannya? Wah, ini apa nih? Kita dapat ikan hiu. bukan ini, ini ikan hiu. Ikan apa ya nih teman-teman? Wow. Ini sepertinya ikan Ini ikan paus warna kuning. Masukin ke wadah aja. Wow, ada yang kedapat lagi nih. Kita dapat bintang laut hijau nih. Masukin ke wadah juga. Lihat nih, mainan Kakak banyak sekali kan? Mantul-mantul nih. Wadah Kakak sudah hampir penuh. Oke jangan lupa like dan subscribe ya pastinya di channel toys of mainan. Nanti kita bertemu di video selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya nonton video kakak. Oke jangan lupa like dan subscribe pastinya di channel toys of mainan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.